Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Cleaning Redville So game ni game indie Hari ini Khamis malam Jumaat Marilah kita main game ni let's go Redville 1976 So grafik dia dah macam grafik lama kan eh? Sebab game indie kadang-kadang dia buat grafik macam ni ha Macam PS1 ni grafik Alright. So kita ni pencuci sampah Alright, kita ni... apa ah, ni? Wah, oh, lori sampah. Lalu lama, tak nampak. Dah pupus. Okay. Okay, betul dah... Okay, tak apa? Masuk dalam ni. Mampus terus. Okay, kena baca. Three bags at a time. Okay. Tiga. Hanya tiga. Ni VLC media player tu. <laughs> okay. Uh, tiga bag. Satu-satu uh, masa. Satu bag. Alright. Oh, right click to put down. Okay. Satu bag. Oh, ada dua bag sini. Tak ada. Satu beg. Ya alamak, aku dah tiga beg. Ini hai eh, mesti bawa busuk gila tu. Okay. So, kita terus, Oh, kita boleh lari. Infinite tu lari. Nice. Boleh masuk tak? Tak boleh. Okay. dilarang masuk. Jau, aku tanya pak gadau. Eh, Wei, rasa kita ni budak ke apa? Pak gadau, pak gadau boleh masuk ke tak? Ah, tak boleh. Mana lagi. Oh, inilah. ini lah ini yang habis sekali. Empty the truck before dumping. Empty the truck before dumping kena oh oh, oh. kita tekan okey oh, okay, okey there go ah itu dia o oh itu dia part bag dia main puzzle pula guys ah letak sini balik ha ah. aduh hai puzzle pula ah pergilah sampah-sampah satu sampah. okay, wait ada bunyi sesuatu yang misteri Ti tak boleh tu Okay yang tadi jalan ke the tu Okay aku dah boleh lalulah sekarang Let's go Oh dah start dah Baru start Walaupun grafik dia macam ni kan eh. Dia ada storytelling kan eh. Bersama saya Safuan mengambil sampah Apa ni apa ni Turn lah, slow down okay Allah apa benda ni. Accident pula. Sorry guys. Accident pula. Baru nak nyanyi lagi. Okay. Ready? Alah. bila dah lagu. Aku baru nak nyanyilah. Siut betul. Okay. Ni apa ni? Welcome to Redville. Oh. Ni lah. Nama game tu. So aku rasa mesti ada something. Dekat Redville ni. Yang kita tak tahu. Okay. Ni VLC media player. Tu tak boleh masuk. So kita teruskan perjalanan kita. Mana radio pun. Tak tahulah. Hilang tak? Eh. Ni accident Ok ada bunyi oh, oh, oh. Okay, Lampu Ok lampu ni berkelip-kelip ni aku risau Risau kadang-kadang okay, Belakang tadi kan Sampah harap-harap takde Oh, Wih ada darah Bukan air sebenarnya Korang ajar Ini skam je weh air cola apa ni Bukan sos je weh Oi oi. Okey, benda ni bergerak. Wah, jadi duduk bawah tu pula. Okey, dia dah mula guys, dah mula. Tadi kerja aku biasanya Ah, dia dah mula ni. Saya bekerja di waktu malam. Men... Kenapa dia ambil sampah waktu malam eh? <laughs> Banyak betul persoalan Aku sebenarnya nervous ke kan, ni? Guys, aku cakap tu terang, aku nervous juga. Kan? Okey. Sebelah macam, dia punya dia punya ni. Dia punya atmosfer dia macam ya macam tu. So kenapa sampah ni bertabur-tabur ni? Wei, hey, kecut aku, aku bodoh apa. Kucing rupanya. Waduh, aku baru nak buat bunyi anjing weh. Rupanya kucing yang datang. Aduh. Tak aku ni datang pada sini. Wei, ubah siapa? Wee? Kucing siapa wei ah? Kucing siapa? Kita dah dekat 15 minit kat sini. Angkat. Okay kita dah macam selikoh ke kiri ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Hati-hati bila mengutip sampah. Alright, let's go. Ah, uh, oh, ini macam terang sikit sini ya. Terang-terang ni jangan. Tak ada cahaya kat ni. Ah, oh, tu. Nampak. Ada orang ketuk-ketuk pintu. Asyik ah ni sampai ni. Oh ada ada, ada. boleh baca eh? You are good at this. Alright, of course lah. Kepain? Teruskan lagi perjalanan kita. Oh, beli beli Ah Apa ah, ah. ah, apa apa apa bunyi apa tu? Janganlah main sound-sound ni. Aduh. Eh eh eh. Aku parking aku tengok macam ni menyengit je. Ya benda ni. Oh, tempat parking jalan. Eh, jangan macam tu bunyi dia. You are going keeping a secret, right? Kenapa dia kata aku pandai menyimpan rahsia? Ha. Aku tak tahu ni rahsia apa ni? Rahsia ini telah lama aku pendamkan tiba masanya. Aku tukar pekerjaan Daripada pengutip Sampah Woi, Tengok aku cakap dah Tuk Lampu dah Tuk Lampu dah Okay tak nampak Tak nampak, tak nampak. Berapa, berapa berapa berapa Dua dua eh Dua Biasalah tak bayar elektrik Macam inilah And TNB Potong terus Semua so, tak bayar elektrik TNB potong semua Ha, <laughs> Ini kau red wheel macam tu eh Lying to your friend and family We what Aku tipu apa? Dia kata aku tipu? Tipu buat apa? Ha, Menarik. Teruskan lagi. Woi, Menjembur pula. Kau bercakap kau pun menjembur. Hai, hey, kencing kat sini. Buat apa? Aduhai. We all know your, your secret. We all know your secret. Ah. Berhasil apa ni, guys? Aku tak pernah berhasil dengan orang. Sebenarnya aku kerja... Nilah kerja aku Lampu pecah Alright, Aku tengah semang tadi So ah, Kenapa tidak duduk atmosfrik jadi Pecah uh, lagu seram okay, Aku rasa aku dah tawaf Tempat ni dah berapa katul kali dah Rasanya dah habis kot Ya aku rasa aku nak balik dah ni Ye balik dah Woo! Masa untuk balik ditemani oleh Siapa mencuri tu Right, bila nak habis kerja ni. Lama betul? Eh, <Muan> apa tu? Hello, hello, hello. Bukit apa betul. Okay. Ha, bila aku sebut tu, bos aku cakap. Ha, but there were no rumour. We murdered many people. <Gas> Diorang bu... Uh, kita? Jangan kata kita ambil mayat rupanya. Sebab tu nama tempat ni Redville. Apa? Darah kan? Mana merah. Aku tak membunuh lah, Tapi. Aku rasa kita kutip. Mayat. Yap. Guys. Kita kutip mayat guys. Itulah dia. Kerja kita. Sebagai. Pengutip sampah. Tapi sebenarnya sampah. Tapi sebenarnya bukan sampah. Kita kutip. Mayat. Yeah. So kita balik lah kan. Jantung aku Jangan mati But it's time to face your real job One back left Kan aku cakap betul Kita kena bungkus mayat weh Tapi kenapa aku langgar dia Oh no. belakang tu ada mayat tanda banyak mayat aku ambil Oh, kita okay, teruskan perjalanan abaikan. kita nak buat kerja tak apa demi secedok nasi takde siapa tahu pun kita bawa mayat tahu-tahu kita bawa pergi bawa pelupusan Lepas kita melupus mayat Itulah dia Krematorium? Sekejap ni tajuk, ni bukan tajuk dia Tajuk dia bukan Sampah apa? Kenapa tajuk dia pusat Oh kita betul lah krematorium ni nak bakar mayat Aku kutip mayat dia punya So itulah dia game yang bertajuk Krematorium. Aku rasa game ni mula-mula tajuk dia lain. Entahlah. Tak sure. Game dia agak interesting. Tapi agak drag sikit. Lama juga dekat setengah jam juga aku mengutip sampah. Tapi dia punya story interesting lah. Walaupun simple seronok. Kalau korang suka dengan video ni macam-macam lah. Korang like. Korang komen di bawah. Korang share. Jangan lupa untuk subscribe juga. Memang bantu sangat. Kalau korang boleh turn on notification. Turn on untuk video baru. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.